Hati-hati Euro, USD sedang tertahan di atas area kritis. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di atas area kritis. Perhatikan! Jika pergerakan Euro USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,18135 sampai 1,17965 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga Euro USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.18607 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.17965 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.17681. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212